Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Telah meletakkan pada setiap hamba-hambanya Laki-laki ataupun perempuan Berbagai macam Hajat dan keperluan yang berbeda-beda Makanan, minuman, pakaian Tidur, bangun, musim dingin, musim panas Sakit dan sehat Berbagai macam hajat dan keperluan yang berbeda-beda Yang Allah letakkan pada setiap hamba laki-laki ataupun perempuan Akan tetapi ada satu hajat keperluan yang diperlukan oleh seluruh manusia di seluruh dunia Yang diperlukan oleh setiap laki-laki ataupun perempuan Orang kaya ataupun orang miskin yang diperlukan oleh setiap anak muda ataupun orang tua ataupun anak kecil baik mereka yang tinggal di barat ataupun di timur, di utara ataupun di selatan baik dia pedagang ataupun petani ataupun dia adalah orang yang menjalankan pemerintahan ataupun pemilik-pemilik pabrik semuanya memiliki satu hajat dan keperluan yang sama, yakni hidayah, -hidayah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan permisalan mengenai hidayah, petunjuk, dan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau. Beliau memberikan permisalan kepada hidayah dan ilmu tadi, bagaikan air. Bahwasanya permisalanku dan permisalan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus aku dengannya adalah seperti air hujan. Jadi bagaimana air hujan turun di mana saja? Hujan turun di laut, turun di kampung-kampung, turun di kebun-kebun, turun di tanah-tanah, turun di kolam-kolam, di danau-danau dan di sungai-sungai. Jadi hujan turun merata di setiap tempat. Kemudian hujan yang turun di sawah Ataupun di kebun-kebun berapa banyak menghasilkan bahan-bahan makanan, sayur-sayuran Dan buah-buahan Ada delima, ada anggur Ada apel, ada jeruk Ada semangka, ada melon Ada akhrut, ada almond Demikian juga berbagai macam jenis sayur-sayuran yang berbeda-beda Kemudian ada beras, ada gandum Berbagai macam jenis bahan-bahan makanan yang berbeda-beda. Dengan air hujan yang sama menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dan menjadikan satu tanah itu menjadi subur dan hijau. Airnya cuma satu, air yang turun dari langit. Akan tetapi bisa menyuburkan satu lahan yang luas dan menghijaukan lahan yang begitu luas. Siapa yang memerlukan sayur akan mendapatkan sayur-sayuran. Siapa yang memerlukan bahan makanan, dia akan dapatkan bahan-bahan makanan. Dan siapa yang memerlukan biji-bijian kacang-kacangan, maka dia akan dapatkan kacang-kacangan. Dan siapa yang memerlukan akhrot dan buah almond, maka dia akan dapatkan. Kemudian hujan yang turun di laut maka akan bisa menghasilkan mutiara dan perhiasan-perhiasan berlian yang harganya sampai jutaan dan miliaran. Sehingga orang-orang yang memerlukan mutiara dia pun akan dapatkan mutiara. Padahal sumbernya sama, hujannya sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman bahwasanya dengan mengutus Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian kebaikan-kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu khususnya untuk setiap orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, bahwasanya dengan mengutus Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, ini adalah satu kebaikan yang sangat banyak dari kami. Karena kami telah mengutus beliau dengan memberikan sesuatu yang memiliki kekuatan yang begitu besar kepada beliau Setiap apa saja dan siapa saja yang menginginkan apa saja dia akan dapatkan pada hal tersebut Siapa yang menginginkan kehidupan yang baik maka dia akan mendapatkannya Siapa yang ingin menginginkan ilmu dia pun akan mendapatkannya Dan siapa yang menginginkan rahmat dan keberkahan pun dia akan dapatkan yang menginginkan pahala yang banyak, dia akan dapatkan; dan yang menginginkan kesehatan, dia akan dapatkan kesehatan; yang menginginkan ilmu, yang menginginkan amal, yang menginginkan takwa, semua akan didapatkan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, siapa yang menginginkan beras, yang menginginkan gandum, yang menginginkan akhrut, yang menginginkan almond, dan yang menginginkan sayur-sayuran yang berbagai macam. Semuanya tersimpan pada air hujan tadi. Maka untuk itu dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya waja'anna minal ma'ikul hain. Bahwasanya kami menyembunyikan segala macam kehidupan ada di dalam air. Sebagaimana bahan-bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan tadi dan semua perhiasan dan mutiara tadi tersimpan di dalam air hujan. Bahkan ada sebagian kebun-kebun yang hanya menghasilkan teh dan kopi saja Dan ada sebagian kebun yang hanya menghasilkan zaitun saja Kami pernah melihat di daerah-daerah Arab sana Sampai bermil-mil yang nampak hanyalah zaitun dan zaitun saja Dan sampai bermil-mil hanya menghasilkan anggur saja dan kebun yang luasnya bermil-mil hanya menghasilkan buah tin. Dan sampai bermil-mil, kebun hanya menghasilkan za'faran. Di Bukhara, di Rusia, dan di Cina. Kebun za'faran sampai bermil-mil. Jadi siapa yang memerlukan za'faran, dia akan dapatkan za'faran. Dan siapa yang menginginkan buah tin, dia akan dapatkan buah tin. Yang menginginkan akhirat, yang menginginkan zaitun, semuanya akan didapatkan melalui satu air yang sama, air hujan yang turun dari langit. Maka Rasulullah SAW telah memberikan permisalan mengenai ilmu, hidayah, dan petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana air hujan tadi. Siapa saja yang memerlukan, apa saja akan dia dapatkan bahkan keperluan-keperluan, hajat-hajat apa saja baik itu mengenai dunia maupun ataupun akhirat semua akan didapatkan. Yang mana dari sekian banyak keperluan dan hajat-hajat tadi yang paling utama adalah hidayah. Itulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada saya kemudian telah mengutus saya kepada kalian. Maka untuk itu beliau memisalkan setiap ilmu dan hidayah yang beliau bawa ini dengan air. Sekarang kita lihat di kampung kita ataupun di komplek tempat kita tinggal Ada berapa banyak rumah dan tempat tinggal di sana Dan ada berapa, ada berapa banyak flat yang ada di setiap bangunan-bangunan Akan tetapi di setiap rumah masing-masing punya masakan yang berbeda-beda Di setiap tempat tinggal mempunyai masakan yang berbeda-beda Ada ikan, ada sayur Kemudian sayurnya juga jenisnya berbeda-beda Kemudian daging juga jenisnya beda beda Dan dimasak dengan cara yang berbeda-beda menjadi masakan yang berbeda-beda Dalam satu bangunan Demikian juga apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW Yang adalah untuk semua manusia Dengan keperluan mereka yang berbeda-beda ada sebagian orang yang memerlukan pandangan mata yang suci dan bersih Ada orang yang ingin memelihara menjaga pendengarannya Dan ada sebagian orang yang ingin menjaga ucapan lisannya Dan sebagian orang ada yang menginginkan penghasilan yang bersih dan halal Dan sebagian ada yang menginginkan muasyarah yang suci di dalam rumah tangganya ada yang menginginkan akhlak yang mulia, ada yang menginginkan ditambahkan ilmu Dan ada yang menginginkan taufik untuk beramal Setiap apa saja yang diperlukan oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Rahasia, kehidupan dari segala sesuatu kami berikan, kami sembunyikan di dalam air Demikian juga, kami meletakkan segala keperluan hidup manusia ini ada di dalam apa yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu keperluan ketika semasa hidup di atas dunia ini, ataupun keperluan-keperluan setelah sakratul maut dan kehidupan selanjutnya, sampai selama-lamanya, apa saja yang diperlukan, apa saja yang diinginkan. Demikian juga segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana Istana-istana yang ada di sana Makanan-makanan dan pakaian yang ada di sana Semua apa saja yang diinginkan Tersimpan dalam apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW Tersimpan di dalam hidayah Ataupun petunjuk yang dibawa oleh beliau Kemudian apa itu hidayah Ini hal yang perlu kita pahami Apa yang disebut dengan hidayah maka hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam setiap wajah kita ini ada dua mata, dan dengan dua mata tersebut kita bisa melihat bahwasanya di sini ada lumpur, di sini ada duri, dengan mata tadi kita bisa melihat jalan, yang mana jalan yang tinggi, mana jalan yang rendah, di depan kita ada riksa, ataupun di depan kita ada perempuan, di depan kita ada pohon. Ataupun ada batu di depan kita, ataupun ada tanah keras Jadi mata yang ada di wajah kita inilah yang melihat jalan tadi Dan melihat setiap apa saja yang ada di jalan Maka begitu juga apabila di dalam penglihatan hati ini telah masuk cahaya hidayah Apabila dalam mata hati seseorang telah masuk cahaya hidayah Sebagaimana yang dikatakan oleh alim ulama bahwasanya al hidayah nurun al al wa -ghairi, al al ah. hidayah itu adalah satu nur cahaya yang ada di dalam hati yang mana Allah SWT masukkan ke setiap hati siapa saja dari hamba-hambanya Yang dia kehendaki baik laki-laki ataupun perempuan Yang mana dengan cahaya hidayah tadi Seorang bisa mengetahui apa itu yang hak, apa itu yang batil Apa itu jujur, apa itu dusta Apa itu kebaikan, apa itu keburukan Apa yang baik, apa yang buruk dia bisa melihat semua ini dengan cahaya yang ada di dalam hatinya itulah yang disebut dengan Hidayah Dan sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya air tadi adalah keperluan setiap orang, setiap manusia Yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Australia, yang tinggal di Afrika, yang tinggal di Perancis Yang tinggal di Rusia, yang tinggal di China, yang tinggal di Eropa setiap laki-laki dan perempuan yang ada di atas dunia ini, tidak akan kita temui bahwasanya ada orang yang tidak memerlukan air. Walaupun dia punya banyak bahan bakar, dia tidak akan minum bahan bakar. Walaupun dia banyak memelihara sapi perah ataupun hewan yang bisa diperah susunya, dia tidak hanya minum susu saja. Karena haus ini bisa hilang hanya dengan air. Oleh karena itu, setiap kali ada orang setelah minum es krim, makan makanan yang lain, minum minuman dari jus buah-buahan, maka dia akan minta air lagi. Kemudian, setelahnya tolong ambilkan air karena haus ini akan hilang dengan air putih, dengan air tawar. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Benar apa yang telah difirmankannya, bahwasanya Kami telah memberikan kepada kalian kebaikan yang sangat banyak dengan mengirim dan mengutus baginda Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususnya kami berikan kebaikan ini kepada orang-orang beriman laqad mannalllahu alal mu'minin sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada orang-orang beriman orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan dan semua kita mengetahui bahwasanya balasan kebaikan itu adalah dengan memberikan kebaikan lagi yakni membalas kebaikan dengan kebaikan pula dan alangkah celakanya setiap laki-laki ataupun perempuan yang mana jika ada seorang yang berbuat baik kepada mereka dan mereka membalas keburukan kepada orang tersebut inilah orang yang paling celaka laki-laki ataupun perempuan tidak ada kecelakaan yang melebihi ini maka hendaknya kita membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengutus baginda Nabi SAW kepada kita hendaknya kita mewujudkan setiap apa saja yang telah dibawa oleh beliau ke dalam hidup kita karena setiap yang dibawa oleh beliau ini adalah untuk diamalkan dalam kehidupan kita dan untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bahwasanya di setiap mata kita ini harus ada apa yang telah dibawa oleh beliau Supaya di mata kita ini ada cahaya hidayah Dan lisan kita juga berbicara dengan cahaya hidayah Dan bagaimana telinga kita juga mendengar dengan cahaya hidayah Setiap gerakan kaki dan tangan kita Demikian juga dengan segala bentuk penghasilan kita Kemudian tempat tinggal kita, rumah-rumah kita dan makanan dan minuman kita, dan pakaian kita, dan pernikahan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kebaikan yang banyak kepada kita dengan diutusnya Baginda Nabi SAW. Maka, hendaknya kita membawa setiap apa saja yang beliau bawa ini ke dalam rumah-rumah kita, ke dalam setiap pekerjaan kita, setiap pernikahan kita. Kita bawa kepada... Tampilan dan bentuk rupa kita, kita bawa pada pakaian-pakaian kita. Kita bawa ke dalam belajar dan mengajar. Kita masukkan semuanya kepada setiap apa saja. Inilah cara membalas kebaikan. Kemudian, bagaimana perkara tersebut yang telah dibawa oleh beliau ini kita sampaikan ke setiap rumah-rumah. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Kuliah, ya ayuhan nas." Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakanah dengan lisanmu yang penuh dengan nurani. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku untuk kalian semua. Kemudian setelah itu diberitahukan bahwasanya tanggung jawab setiap laki-laki ataupun perempuan, orang-orang beriman laki-laki atau perempuan Supaya mereka buat usaha, yang mana dengan usaha tersebut akan menghilangkan kebutaan di dalam mata hati mereka. Jadi sebagaimana apabila mata kita tertutup, maka walaupun hujan turun, matahari terbit, dan bintang-bintang bercahaya akan tetapi apabila mata tertutup, maka tidak akan nampak apapun. Akan tetapi jika mata terbuka maka mata akan melihat bintang-bintang bercahaya Akan nampak bulan keluar dengan cahaya Dan akan nampak orang-orang berjalan ke sana kemari Dan barang-barang apa saja yang ada dalam rumah akan nampak Begitu juga inilah tanggung jawab setiap orang-orang beriman laki-laki ataupun perempuan Supaya buat usaha bagaimana untuk membuka mata hatinya masing-masing dan sebagai mata, sebagaimana mata orang tertutup ketika sedang tidur, demikian juga mata hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat. Dan mata hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya akan tertutup. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Kalla balrana ala qulubihimma kanu yak bahwasanya hati-hati mereka ini telah disegel dan mata hati mereka telah menjadi buta sehingga tidak ada lagi kekuatan untuk melihat dan tidak ada kemampuan lagi untuk melihat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an la ta'mal أبصار walakin ta'mal qulubul lati sudur bahwasanya buta itu bukanlah buta mata yang ada di wajah yang mana pandangan dengan mata yang ada di wajah ini Apakah pandangannya masih kuat Ataupun sudah melemah Bisa melihat Bisa memandang dari jarak jauh Ataupun jarak dekat Ini tidak terlalu penting Yang paling penting daripada mata yang ada di wajah ini Adalah hati yang tersembunyi di dalam dada Karena apabila hati ini telah menjadi buta Maka dia tidak akan bisa melihat Allah Melihat Rasulnya Melihat Akhirat melihat surga neraka melihat Quran dan Hadis. Sebagaimana seorang yang menutup matanya maka dia tidak akan melihat jalan di depannya. Maka Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman bahwasanya kami telah berikan kebaikan yang begitu banyak kepada setiap orang-orang beriman laki-laki atau perempuan dengan mengutus Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Allah telah mengutus beliau bukan dengan tangan kosong Yang mana baginda Nabi Muhammad SAW dengan wujudnya beliau saja Dengan kehadiran beliau hanya saya ke atas dunia ini Maka telah membawa rahmat yang begitu besar Di dalam setiap diri beliau ini ada cahaya di dalam setiap diri beliau ini ada keberkahan Dan di, di, di setiap diri beliau ini ada nurani Dan beliau wasallam telah datang dengan membawa ilmu dan hidayah beserta beliau Dan apa itu hidayah? Hidayah adalah sebuah cahaya yang ada dalam hati Yang mana dengan cahaya tersebut seorang bisa melihat Mana kebaikan, mana keburukan, mana yang baik, mana yang buruk Bisa membedakan mana yang suci, mana yang najis dan hadirin yang mulia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada orang yang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam lumpur Setiap orang ingin menghindar dari lumpur ataupun becek Dan setiap orang menghindar dari tabrakan Setiap orang berusaha menghindar dari tersandung sesuatu Dan setiap orang berusaha menghindar dari keburukan dan setiap orang menginginkan keuntungan dan manfaat Dan menghindari diri dari kerugian Apabila cahaya hidayah tadi masuk ke dalam hati Maka dia pun akan menempuh jalan kebaikan Jalan ketaatan dan jalan yang benar Dan dia akan menempuh jalan yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Dan dia tidak akan melewati menempuh jalan-jalan yang di dalamnya ada larangan-larangan Bahwasanya di situ ada duri yang besar, duri yang banyak, dia tidak akan lewat jalan tersebut karena kehidupan yang bertentangan dengan kehidupan yang telah diberitahukan oleh Baginda Nabi SAW. Di situ tersimpan dan tersembunyi ular jahanam dan tersimpan ular naga yang besar, dan tersimpan palu-palu malaikat penjaga jahanam yang besar-besar, dan di sana tersimpan api dan bara api jahanam dan di sana tersembunyi danau dan sungai-sungai darah dan nanah sekalipun saya tidak akan mendekat kepada tersebut jalan tersebut ini kapan apabila mata hati terbuka maka kita berusaha hari ini untuk membuka mata hati tersebut dari sebagaimana pengalaman kita semua ketika kita dalam diserang kantuk yang begitu berat, maka ketika kita bangun dan masih belum bisa membuka mata kita, karena kantuk yang sangat berat baru tidur sebentar kemudian azan, kita mau sholat, kita bangun tapi mata susah untuk dibuka, maka apa yang akan kita lakukan, maka kita akan mengusap mata kita dengan telapak tangan kita, ataupun dengan bagian luar dari telapak tangan kita Kemudian setelah itu baru akan terasa Kita baru akan bisa membuka matanya Maka mengusap mata ini adalah yang disebut dengan usaha kenabian Yang mana hari ini mata hati tertutup Tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk Untuk itu dikatakan bahwasanya tidur ini adalah saudara kecilnya kematian yang satu sedang tidur, yang satu sedang, sudah meninggal Sama, kedua-duanya sama Maka apabila mata hati tertutup Maka hidup dan mati sama dua-duanya Tidak ada bedanya Sebagaimana hewan Memukul siapa saja, menabrak siapa saja, menanduk siapa saja Dan seperti anjing yang menggigit siapa saja Yang jantan menaiki betina mana saja dan begitu juga betina yang datang kepada jantan mana saja Karena mereka adalah hewan, mereka binatang, tidak bisa membedakan Maka apabila mata hati laki-laki ataupun perempuan ini tertutup Maka tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk Dan mana yang kebaikan dan mana yang keburukan